dia oh sepimen ha wah wah wah ini yang dinamakan tidak bertanggung jawab ini sudah melakukan tabrak lari ini namanya ini. Wah, saya cari pasti kayak gini hidup di desa padahal saya orang kota baru di desa satu hari aja udah ditabrak sama tukang jualan di sini. Gimana? Katanya di desa semuanya lebih murah keren batikan agak kayak di Jakarta gue, sini ada, situ ada beli es, warung orang ngopi, ada lampu-lampu, di sini boro, boro nih, udah jalan jauh, katanya ditemuin di sini kerjaan, gak ada orangnya, gimana kayak gini, masa ongkos udah habis 11 juta, kagak ada hasil, capek dah. ngawet mau mau renek pelanggan sto sto oh pes tak leran ke ngelah ngelah ah cerdah cape ngabis ya? nomor sebelas juta di kaki mana kotor lagi kayak gini us bagus jadi banyak sebunya gini banget dah malu malu sama temen-temen gua Hah, guys, ora popolah, ora kepayoning. Isunya nyawang pemandangan, elok kayak gini, gak Popo, guys, Kak, lereng, kayak lereng, kayak lereng. Kagak ada orang satu, pun apa ya di sini ya? Dari iya orang lain jompo. Ya, sebelum ini, payon. Halo, halo. Lagi mana? Nabi iye, anak opo, opo. Lu tadi nabrak gua kan? Nabrak, nabrak opo. Lu tadi nabrak gua, nabrak nengki. Orang-orang nabrak, tabrakan nengki. Orang nabrak, lo lu Orang nabrak, anak nengki. Orang nabrak, ampun nengki. Orang nabrak, anak lu lu nabrak, gua tadi? nabrak, nabrak, anak nengki. nabrak, anak nengki. Orang nabrak, anak nabrak, nabrak, anak nengki. Orang nabrak, anak nengki. Orang nabrak, anak nabrak, oh gue tembak lo ohjo tojo mas ohjo lu jual apa bakulan pentol nanti mas mas bakulan pentol mas air bubil atau mas mas lah ini saya udah pisum dan pakai nanti atau mas gak, jangan sampai gue tembak sampai diri gue sendiri oh, nanti, nih oh tomas tunggu ngomong soko adik ke adik itu mas penasen so, santai mau dapat lagi gitu mas awak mungkin oh foto saya sabar saya sabar aja keuangan mau aja bedil gak nih kita gitu. hmm. kamu apa ojo tojo cerita sokoh hati ke hati. Gini bang, lu kan tadi yang nabrak gua. Gue nah. kan kita jawab lu main kabur aja lu. Nabrak. Nabrak opo lo mas. aku usah garuk garuk. Lu jangan cari alasan. Enggak, oh. enggak. Uh, iya tapi ya. Kalau dipidanakan oh. kamu kena lo. pasal tabrak lari. Aku lu gak ngerti opo opo. Intinya aku mau ke mubeng, keliling, golek pelanggan. Kurang ngerti nabrak opo. Emang jualan apa sih lu? Lo mas aku awet isu jualan pentol orang payu ya rene Loh, masnya ini orang mana? Dari mana mau ke mana? Gua ini orang Jakarta, asli gua Doaya Ngawi. Oh, tujuannya? Tujuannya gua kerja di sini, tapi gua ditipu, ngabisin duit 12 juta. 12 juta Jakarta. Lu ngomongin gua we. Mas Ini punya masalah sama gue Jodh, Jodh Tadi lu bilang lu jualan apaan? Jualan pentol, Mas kurung. Belum laku? Kurung apasih kurung bayo Kagak usah so sedih Biasa aja ayu, ayu. Iye, jajah. Iya Iye, arek Gajal? Iya, gue pengen tahu rasanya Siapa ayu. tahu gue bisa menahin biar lu laku Alhamdulillah, kepanggion Ayo, ayo Ayo cepet jual mas cepet nembak mau lo nah ini kan bener nih ini yang nabrak gua tadi di sini nah, Sekurane, mas mas Iki kerubak nah. Iki jualan Iki coba ya elah, mas mas kayak gini gimana mau laku dari kasat mata aja visualnya nih Kenapa, nah, mas gak apa nah mas mas bau nya nih udah dua kesalahan mas. ini baunya nih kagak nusuk di hidung nih indera penciuman saya ini nggak bisa nyium. mas pakai apa? pakai arang apa pakai gas? pakai gas. ya kesalahan lagi. kacau <tuk> mas, mas. ini besok besok pakai arang. <tuk> kalau lagi berhenti gini biar laku tuh dibakar. <tuk> arangnya dimasukin. ini dibuka biar dul dul dul. Tuk, keliling bau dari kita 800 kilo nih. <tuk> kecium. Mas, Coba tolong ciduknya itu Oke. Saya mau nilai Ya Gimana? Allah mas, mas Kamu lihat ya ah. Kecairannya itu ya Allah Ini kurang cair mas Kurang cair Kurang cair Jadi Kamu lihat sendiri dong Kebeningan ya Allah mas Visual kebeningannya itu loh Itu ini apaan Air god mas huh? Kamu baru berapa tahun sih juga nonton baru setahun mas pantesan kayak gini tuh sepi mas. lihat, lihat, lihat kamu lihat nggak? apa-apa lihat kayak itu? yang mana? itu loh nggak ada? Enggak ada ya, saya juga nggak lihat <tuh> saya cobain dulu ya yang rasa apa? kan ada isi ayam, isi telur, isi api komplit. Ya ini kesalahan juga mas. Yes. Yang namanya hati itu yang punya cuma manusia. Masa pentol punya hati kamu aja, kejer. Enggak mas, ampun, ampun, ampun. Eh. Yaudah, pengen nyobain. Sengrasa apa mas? Seng. Terserah mix aja mix mix. Yowis. Anu ke, yoseng ayam ke. Ya. Gak anu, ono anu ya? Oh, ada? Enggak ada. Kembersihan gitu. kamu BPOM loh kamu hati-hati ya. Iya, iya. Oke. Okay. Hmm. hmm, enak juga nih. Tapi gua bungin aja deh. Kelihatan iya. orangnya juga. Rasanya biasa. Ah. Uh. <tuh> ini apa? Layak ini dijual? Ya, nih apa dong? Kamu coba sini, coba, coba, coba. Wow! Kita irjaan, mas. Okay. Gimana? Berdeak masalah? Ya nggak apa? <tuh> apa-apa, udah tenang aja. Enak, eh, mas. Kamu kan, kamu yang jualan. Kamu jangan memanipulasi. Itu omongan kamu, nipu. Enak, telur, keluar. Enak loh pentol aku. Kamu kan yang jualan, makanya kamu bilang enak. Coba kamu jualan bilang pentol, pentol. Gak enak loh, gak enak loh. Apa ada yang beli? Enggak, gak, ada mas. Makanya. Iya weh. Hmm, rasa telur. Rasa telur. Pentol enak kayak gini, mas kagela aku. Wah. Oh, iya mas, enak lah. Bloknya dia nih. <tuh> Ini kandungan telurnya nih, itu. Telur apa sih? Telur puyuh, Mas. Puyuh. Uh, uh, burung puyuh. Kamu tuh ketinggalan zaman, makanya ini enggak maju-maju. Terus pakai. Di Jakarta tuh udah usumnya telur penyu, Mas. Telur penyu. Penyu. <gulis> kamu ngomongin apa tuh Mas? Oka, oka, aku nganu, ngeses kamu dari tadi kok itu fokus, oh, kamu berani-berani. Oh, dari sausnya apa namanya? Hmm. ini pakai sambel, sambel, oh. Oh, kan sambel merah. ini apa? ini kamu campur sabun ada busanya? enggak lah mas, ini kan so muntuk ini toh mas. ya kamu jangan pakai itulah lah, langsung cabai dari tulung agung. Oh, tulung agung? saus, saus saus Saos. biasakan tempatnya ini ditutup mas. Okay ditutupnya pakai payung payung ada? ah, pakai ini mas kekejian mas ya. jangan dilihat kalau kalo ke hujanan, kalo tutupnya kecil gerobah iya. kamu ke hujanan Yang gini aja mas iya. gue pengen bantu lo nih uh. tapi lo ingat, kagak usah ulangin tablak tabrak tadi ya iya mas, maaf-maaf kali -maaf. gue, uh -huh. kan sebelum kesini kan gue mampir ke ya lo tahulah orang pintar ya, gugun, bila, gugun gitu uh. di setiap apapun kamu entah jualan, entah jadi mafia utama kan garam oh gitu mas lu bawa garam gak? bawa mas, kono garamnya coba gue liat lu garamnya Cepat. iya mas, sabar nah ini, bener ini, ini bener lu, lah lu ada salah lo emang lo emang rejeki gitu, lu ini alhamdulillah bro Alhamdulillah ya Allah gila gila makasih mas ini, ya mas, ini alternatif yang pertama ya nah. mas nih, gue bumbuin orin ini dari, dari orang pintar dari gue, sana berarti kaya misalnya gue? iya iya berarti kaya pendolong gue rasanya kurang kurang, bet bet bet bet gitu ya coba ya dah, dah ini gue tutup dulu nih, gue doain nih makanya gue selalu pegang Gua doain dulu ya. Oh iya, nggak semangat. Tapi berdoa gua aus nih bos. Aus. Aus. Aus. Aus. Nah, mas? Ya, aku Ampun. Oh iya. ah. Tampun. Hmm. Ampun, ampun. dulu ya. Ampun. Ampun. Ampun. Ampun. Ampun. Ampun. Ampun. Ampun. Ampun. Ampun. Ampun apa ayo mas? kau lo ganggu sih, gue lagi ngapain nih? hah, maaf lah, kaget bok Dok, dok, dok, dok, duk duk diam dulu ah iya iya mas Pulang ah. lagi kan ah siapun bentul kudu payu tambahin uya pen, soyo asin payu jelas coba lu rasain alhamdulillah lo rasain lo kuduain ya ini ya lo kuduain lo taro situ, ngapain ah elah Bukain nih, tapi syaratnya setelah gua buka, lu diemin kalau gua udah pergi, lu baru, -baru boleh rasain Berarti ini aku bisa doa Iya. Boleh rasain, bebas Semoga lu laku bro Alhamdulillah, ya, mas, makasih ya makasih Makasih Semoga kita kapan-kapan ketemu lagi bro Alhamdulillah ketemu Sampe, makasih mas Jo Iya, tapi ya gua bagi duit buat awam kos, lu udah Lu kira doa ngomong ya, doang gua belum kepayon kepalak ya, ke ke. kasih modal. tapi lah. gue eh kricik yang enggak apa udah gua buat naik angkot bos enggak apa-apa ya tenangnya enggak apa-apa jadi sini padahal gua tembak iya iya masuk gitu tenangnya kricik enggak apa-apa enggak apa-apa pun, ya, aku belum kepayon 12 juta nih oh. gua nah, ini gua ya. bukain lu, jangan makan dulu ya kurusan dikit ntar ih, jeninya terbang ini Ini gua sok gua gue bukannya malak lu nih ya, gak apa -apa, mas, makasih ya mas, tinggi gue bantu kan, nah oh. lagi okay, gak aku udah mulai eh. ya toh. makasih ya mas, ya ampun mas, mas, <laughs> Kiko, Kiko, mas, ini, uyah, nih. Makasih, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, ini, mas, mas, mas, mas, Jo mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, siap mas, mas, mas, mas, mas, iya, mas, baru mas, mas, mas, mas, mas, mas, siap. siap okay. Oke. Baru udah rasain. Okay. Makasih, mas, mas, mas, mas, mas, mas, ya, bro, ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Salam. Alhamdulillah ketemu ngape. Jelas oh, okay. daganganku inggok mesti entek lancar. <tuk> Wah tenan tenan mungkong tak jajali mukul wonge satu. Iya toh. Iki mau sengkes dibeli biji jompa jombi tak jajali. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kali mau gak enak mau tas punya kurang tapi ki nah saya gak enak nih berarti ki aku jatuh sih berarti ki <laughs> walah oh, lah besurung kepayon malah kapusan maneh gue juga tak pakai apa terusan <laughs> ya allah lemes lemes aku malah <tos> <tos> nasib nasib nyapa we drop drop.